Aku akan tinggal di pulau berkumpul bela diri ini selama periode waktu ini. Brat, jika kamu cukup berani, kamu bisa menjadi pengecut dan tinggal di pulau ini selama sisa hidupmu. Petik 2. Jangan berpikir untuk mencoba melarikan diri secara diam-diam. Aku sudah menanamkan segel tulang di tubuh kamu, dan itu sudah masuk jauh ke tulang kamu. Kamu tidak akan bisa lepas dari deteksi aku dimanapun kamu melarikan diri. petik dua, ku. Karena orang tua ini mengatakan bahwa aku akan mengambil nyawamu, tidak ada yang akan bisa melindungimu. Di langit, pria Tuan Evarius Bon menatap lindung dengan cara yang menyeramkan. Segera setelah itu, dia dengan dingin terkekeh, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia dan Chen Luo mendarat di daerah Klan Wei di pulau berkumpul Martial Suasana tegang dan bermusuhan berangsur-angsur tenang setelah lelaki tua Bon itu pergi. Para ahli dari Klan Gu saling memandang, melihat ekspresi muram di semua wajah mereka. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, lelaki tua nefarious Bon itu adalah karakter yang cukup sulit untuk dihadapi. Gu Soh turun dari langit, dia mengerutkan bibirnya saat dia melihat lindung dan berkata, "Teman kecil Lindong, kamu harus sementara waktu tinggal di Martial Gathering Island." Orang tua Bon jahat itu tidak akan berani menyerang kamu selama kamu berada di pulau itu. Kata-kata orang tua itu mungkin keras, tetapi dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Petik dua. Lindong menyipitkan matanya. Tidak mungkin bagi orang tua Nefarious Bon untuk tetap di sini selamanya. Tapi ini juga berlaku untuk Lindong. Dia tidak hanya perlu menemukan simbol ancestral kedua, tetapi dia juga perlu mencari Little Marten dan Little Flame. Karena itu. Ia juga tidak mampu membuang waktu Yang paling penting Kamu telah dikejutkan oleh segel tulang pria tua Nefarious Bond itu Kamu harus menghapusnya jika ingin melarikan diri dari pendeteksiannya Mata cantik Gumengki menatap Lindong dengan khawatir saat dia berkata Tulang segel ya. Lindong menutupi tinjunya Saat Yuan Power beredar di dalam tubuhnya dia bisa merasakan bahwa tampaknya ada jejak fluktuasi yang sangat mendalam yang tersembunyi jauh di dalam tulang belulangnya. Fluktuasi itu mungkin tidak menyebabkan kerusakan pada tubuhnya, tapi itu akan terus mengirimkan lokasinya kepada orang tua bon yang jahat itu. Mengki benar, teman kecil Lindong. Terlepas dari apa rencana kamu, kamu harus tetap berada di pulau itu dan lepaskan segel tulang itu terlebih dahulu. Setelah itu, kamu dapat menemukan kesempatan untuk pergi dengan diam-diam, kata Gusou. Kalau begitu, terima kasih, tetua Gusou. Lindong merenung sejenak dan mengangguk. Dia tidak berusaha bersikap berani. Orang tua Nefarious Bond itu memang sangat sulit dihadapi. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, ia harus sangat berhati-hati. Tidak apa, kamu telah membantu klan kami, Dan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan klan kami. Namun, orang tua Nefarious Bone itu memiliki beberapa hubungan dengan buah angin iblis itu. Gu kita tidak lagi memiliki alasan untuk membantumu begitu kamu meninggalkan pulau pengumpulan bela diri. Gusou melambaikan tangannya dan berkata. Seseorang pada akhirnya harus menyelesaikan masalah sendiri. Lin Dong tersenyum. Nada suaranya tidak mengungkapkan banyak ketakutan. Hal-hal yang telah dia alami kemungkinan di luar imajinasi Gusou. Meskipun orang tua Nefarious Bond itu kuat, yang terakhir belum mencapai tingkat di mana ia bisa memaksa Lindung ke jalan buntu. Gusou tidak berbicara lebih jauh setelah melihat ini. Dia memberi beberapa instruksi sebelum berbalik untuk pergi, sementara Lindung dan sisanya dengan cepat mengikuti di belakang. Para ahli di pulau itu tanpa sadar merasa sedikit menyesal setelah melihat bahwa situasi ini berakhir dengan cara anti-klimaks. Mereka cukup ingin tahu apakah Lindong akan dapat melarikan diri dari kesulitannya saat ini. Mungkinkah Lindong benar-benar berencana untuk bersembunyi di Martial Gathering Island selamanya seperti pengecut? Lindong duduk di tempat tidurnya di kamar yang sunyi. Kedua matanya tertutup rapat, sementara lampu hijau terus berkedip di tubuhnya. Kekuatan Yuan di dalamnya melonjak, dan helai daya Devoring perlahan menginvasi tulangnya untuk mencari segel tulang tersembunyi di dalam tubuhnya di mana kamu akan bersembunyi. Pencarian ini berlanjut selama setengah jam, sebelum sebuah pemikiran terlintas di benak Lindong. Setelah itu, dia mengunci tempat tertentu di dalam tubuhnya. Ada cahaya hitam lemah samar-samar hadir jauh di dalam tulang hijau menyala. Itu adalah segel tulang yang ditinggalkan orang tua bon jahat itu di dalam tubuhnya. Lindong cepat bermanuver Yuan Power untuk menyerang segel tulang yang tersembunyi setelah menemukannya. Namun. Kekuatan Yuan mengeluarkan asap putih saat mereka bersentuhan dengan segel tulang hitam. Itu telah langsung terkikis oleh segel tulang hitam. Ini, peristiwa yang tak terduga ini menyebabkan kejutan muncul di hati Lindong. Segel tulang itu sebenarnya sangat kuat. Ada jejak deatki yang sangat samar di segel tulang. Kekuatan Yuan kamu akan terkikis jika menyentuh benda itu. Kamu hanya dapat menggunakan daya menyerap jika kamu ingin menghapusnya. Sebuah suara serak samar tiba-tiba terdengar dalam benak Lindong. Itu adalah roh batu leluhur. Kematian Ki, hantu tua itu memang menyentuh tahap kematian yang sangat besar. Hati Lindong tenggelam saat dia berkata, dia hanya bisa dianggap sebagai setengah langkah ke tahap kematian mendalam. Namun, ini sudah sangat merepotkan bagimu untuk berurusan dengan, roh batu leluhur menjawab, ada kekuatan yang cukup besar dalam dirimu. Meskipun kamu memiliki simbol leluhur yang memangsa, kamu akan membutuhkan beberapa hari untuk melepas segel tulang. Orang tua Nefarious Bone itu juga akan mendeteksinya begitu kamu melepaskan segel tulangnya. Pada saat itu, dia pasti akan mengambil tindakan pencegahan lain. Lindong membuka matanya, kilatan dingin melintas di mereka ketika dia menyeringai. Jika hantu tua itu benar-benar berpikir bahwa aku kesemek yang lembut yang bisa dia tekan, dia jelas salah. Setengah langkah untuk ahli tahap kematian mendalam memang kuat, dan bahkan Lindung akan pusing berurusan dengan satu. Namun, ia memiliki banyak kartu truf tersembunyi di lengan bajunya. Jika Lindung benar-benar ingin pergi keluar, bahwa pria tua Nefarious Bon akan berada dalam situasi yang cukup sulit. Setengah langkah ke tahap kematian yang mendalam, kamu memiliki sesuatu yang dapat mengatasinya, tetapi kamu kekurangan bahan-bahannya. Roh batu leluhur tiba-tiba berkata, apa itu, tanya Lindong dengan kaget. The Burning Sky Cauldron, The Burning Sky Cauldron, Lindong merajut alisnya dan berkata, ini mungkin harta Yuan murni. Tetapi bahkan jika aku mengaktifkan Burning Sky Array, itu hanya akan dapat menjebaknya untuk sementara waktu. The Burning Sky Array hanyalah salah satu dari formasi Burning Sky Cauldron. Teknik yang sebenarnya adalah gerbang langit bertingkat 8. Robatul Leluhur menjawab, delapan level Burning Sky Gate. Lindong sejenak terkejut. Sebuah kilatan melintas di matanya. Ketika dia bertanya dengan suara terkejut, apakah gerbang magma yang digunakan orang tua Ventian untuk menekan Jenderal Limo Ya, tampaknya gerbang formasi diperlukan untuk mengaktifkan gerbang pembakaran delapan tingkat, kan? Lindong ragu-ragu sejenak. Dia ingat bahwa orang tua Ventian telah menggunakan 8 tablet cahaya yang sudah disempurnakan ketika dia mengaktifkan 8 level Burning Sky Gate saat itu. Namun, tablet-tablet ringan itu telah berubah menjadi gerbang untuk menekan Jenderal Limo. "Betul, itu sebabnya aku mengatakan bahwa kamu kekurangan bahan. Kalau tidak, jika kamu menggunakan gerbang langit bertingkat 8 ini," Bahkan seorang ahli di setengah langkah ke tahap kematian besar tidak akan lolos tanpa cedera. Kata batu leluhur, bahan apa yang diperlukan untuk memperbaiki tablet cahaya gerbang formasi? Lindong berpikir sejenak sebelum bertanya. Hanya delapan gunung berapi aktif yang dibutuhkan. Batu leluhur dengan santai menjawab. Namun, Lindong sepertinya mendengar ejekan dari kata-katanya. Segera, wajahnya berubah agak hijau. Dia bukan orang tua Fentian yang memiliki jenis kekuatan mengerikan yang bisa menyaring delapan gunung berapi menjadi gerbang formasi. Haha, <sukur> <gif> <gif> jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, kamu bisa puas dengan kualitas yang lebih rendah. Temukan delapan volcano flame essence seton, dan itu juga akan mungkin untuk memperbaiki gerbang formasi. Batu esensi api gunung api, lindung bergumam pada dirinya sendiri, sebelum dengan cepat menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah mendengar objek ini, dibentuk dari energi esensi dari gunung berapi. Gunung ini mengandung energi gunung berapi di dalamnya, dan sangat membantu orang-orang tertentu yang berlatih seni bela diri yang unik. Selain itu, itu sangat langka. Oleh karena itu, pasti akan mahal setiap kali muncul. Mendapatkan delapan dari mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Metode ini tidak berbeda dengan tidak menyebutkannya. Apakah ada metode lain? Karena kamu sementara tidak dapat menemukan batu esensi api gunung api. Kamu hanya dapat menggunakan beberapa hal lain. Batu leluhur tertawa. Katakan padaku sesuatu yang masuk akal. Lindong mengingatkan tanpa daya. Dia tidak ingin berakhir bahagia tanpa hasil lagi. Kamu masih memiliki Ancient Flame Tablet dari Flame Master, kan? Tanya batu roh leluhur. Lindong sedikit terkejut. Dia dengan cepat mengepalkan tangannya. Dan sebuah tablet kuno berwarna merah cerah muncul di dalamnya. Dia memegang tablet kuno, saat dia merasakan panas yang melonjak dari dalam. Akhirnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini tablet api dewa kuno? Untuk apa itu digunakan? Petik 2. Kamu akan tahu persis penggunaannya setelah kamu menemukan pemilik simbol ancestral berkobar di masa depan. Hal ini dapat melindungi hidup kamu jika seseorang menyerang kamu. Petik 2, orang yang memiliki simbol nenek moyang berkobar, mata lindung berubah sedikit serius. Dikatakan bahwa dia disebut Moluo, dan adalah tuan yang terkenal di caotik dimensi ini. Kamu tidak perlu repot dengan semua ini untuk saat ini. Tugas kamu yang paling penting saat ini, adalah untuk menyelesaikan masalah yang akan terjadi. Jika kamu mendengarkan aku, kita akan dapat membuat perangkap untuk hantu tua itu. Lindong menggosok hidungnya, dia bisa mendengar kegembiraan dari nada batu leluhur, dan ekspresi di matanya dengan cepat menjadi sedikit aneh. Mungkinkah orang ini berharap untuk kegembiraan setelah tidur dalam waktu yang lama? Namun, ini juga hal yang baik. Di dalam kamarnya, mata Lindong berkedip ketika dia mendengarkan rencana bahwa batu leluhur mentransmisikan dari dalam pikirannya. Sudut-sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi lengkungan dingin yang sedingin es. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, bab 894, pergi, kamu akan pergi besok, wajah cantik mengki jelas sangat terkejut setelah mendengar Lindung mengucapkan kata-kata seperti itu, alisnya sedikit dirajut, ketika dia melihat pria muda di depannya dan berkata, orang tua bon jahat itu akan menyerangmu begitu kamu meninggalkan pulau bela diri berkumpul. Meskipun kemenangan Lindong atas sen Jue sebelumnya telah membuat orang lain memahami kekuatannya, pria tua Nevarius Bon itu jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan anggota generasi yang lebih muda seperti Sentul Jue. Terus tinggal di sini juga bukan solusi. Aku akan memikirkan cara untuk berurusan dengan pria tua Nevarius Bon itu. Lindong tersenyum dan menjawab. Setelah diskusi dengan Batu Leluhur, ketakutannya terhadap orang tua Bon jahat telah agak berkurang. Selain itu, dia juga jelas mengerti bahwa dia tidak akan bisa menghindari masalah ini yang dikenal sebagai orang tua Bonnevarious jika dia ingin berhasil meninggalkan Martial Gathering Island. Banyaknya alis hitam gumengki berkumpul rapat, sementara murid-muridnya menatap Lindung dengan tegas. Dia benar-benar tidak dapat memahami dari mana kepercayaan Lindung berasal. Dia benar-benar merasa bahwa dia bisa berurusan dengan ahli berpengalaman seperti pria tua Nefarious Bond. Yang cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surgawi, Lindung tersenyum ketika dia bertemu dengan tatapan gumengki. Ini berlanjut sejenak sebelum yang terakhir tanpa daya memalingkan pandangannya dan berkata, "Karena kamu sudah mengambil keputusan, tidak akan membuatku memaksamu. Namun, jika situasinya berkembang di luar kendali kamu, kamu selalu dapat kembali ke martial gathering island kapan saja kamu mau. Klan kami pasti akan melindungi kamu." Petik 2, terima kasih banyak, Lindong menjawab dengan tulus. Meskipun Buklan dan dia hanya bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka sendiri pada awalnya, perlindungan yang diberikan oleh yang terakhir ini telah membuat kesan yang baik padanya. Selain itu, jika kamu ingin mendapatkan peta laut dari wilayah laut yang tidak diketahui, kamu mungkin bisa pergi dan mengunjungi Sky Merchant Regent Ini adalah wilayah yang paling berkembang di sekitarnya. Dan lelang pedagang langit yang sangat besar terjadi setiap setengah tahun Kamu seharusnya bisa mendapatkan sesuatu di tempat itu Kata Gumengki Wilayah pedagang langit, lelang Sky merchant. Lindong kaget Segera, sukacita melonjak di matanya Hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari peta wilayah laut yang tidak diketahui itu Peta laut semacam itu hanya bisa ditemukan lelang skala besar seperti ini masih ada sekitar sebulan hingga lelang Sky Merchant berikutnya. Aku telah membantu kamu menandai jalan di peta laut Chaotic dimensi, kata Mengqi dengan penuh perhatian. Terima kasih, Lindong mengucapkan terima kasih sekali lagi. Ekspresinya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Ini juga investasi bagi aku. Aku merasa bahwa cepat atau lambat kamu akan menjadi ahli terkenal di caotik dimensi ini. Alasan aku memberi kamu semua manfaat ini sekarang adalah karena aku ingin membangun beberapa koneksi awal dengan kamu. Gu Mengqi tersenyum manis dan menjawab. Lindong menyeringai dan mengangguk. Dia berkata, Nona Mengki, tolong diyakinkan bahwa selama itu masih dalam kemampuan aku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Gu Mengqi tertawa pelan. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Mata cantiknya mengamati wajah muda itu dengan fitur berbeda dan dengan lembut berkata, hati-hati. Iya nih, Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh ke arah lain di Martial Gathering Island, saat cahaya dingin terus muncul di matanya. Hantu tua, karena kamu ingin mengambil hidup aku, mari kita lihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Sama seperti sinar matahari merobek awan keesokan paginya, sosok cahaya bergegas keluar dari klan bu. Setelah itu, ia meningkatkan kecepatannya hingga batas dan terbang keluar dari pulau. Di area tertentu di Klan Gu, Gusou mengangkat kepalanya dan menyaksikan sosok yang menghilang dengan cepat. Dia membelai janggutnya dan mendesah setelah beberapa saat, sambil bergumam, "Teman kecil Lindong, kamu benar-benar terlalu gegabah." Dia selalu sangat berhati-hati. Mungkin dia memiliki pertimbangan sendiri untuknya bertindak seperti ini. Gu Mengki dengan lembut berkomentar dari belakang. Orang tua Nefarious Bond itu adalah seorang ahli di setengah langkah ke tahap kematian mendalam. Terlepas dari trik apa yang dimiliki Lindong. Jangan bilang padaku bahwa dia benar-benar bisa bertarung dengan yang terakhir. Gu Soho menggelengkan kepalanya dan menjawab. Gu Mengki menjadi diam. Dia hanya mengangkat kepalanya sesaat kemudian. Dan bergumam pada dirinya sendiri. Hal seperti itu, siapa yang tahu? Ah. Apakah dia akhirnya tidak tahan lagi? Orang tua tulang nefarious, yang sedang mengobrol dengan seorang tetua klan Wei di halaman rumah Wei, tiba-tiba mengangkat kepalanya saat Lindung bergerak. Matanya melihat ke arah bahwa Lindung telah melarikan diri ke arah, sebagai senyum gelap dan dingin muncul di wajahnya yang sudah tua. Wan, sudahkah bocah itu melarikan diri? Di belakang lelaki tua tulang jahat itu, mulut Chen Luo tersenyum lebar ketika dia bertanya. Iya nih, pria tua Nefarious Bone itu mengangguk. Dia berdiri dengan tongkat tulang di tangannya dan berkata, kamu akan tetap di sini. Aku akan pergi dan menghabisi bocah itu terlebih dahulu. Petik dua, haha, dalam hal ini, kami akan menunggu kabar baik kamu di sini. Tetua dari klan Wei tersenyum samar. Lindung telah menyebabkan Wei klan mereka kehilangan sejumlah besar wajah selama pertemuan bela diri. Dia secara alami sangat bersedia untuk menikmati pertunjukan sekarang karena Lindong dalam kesulitan. Dia hanyalah seseorang dari generasi muda. Orang tua Nevarius Bond dengan santai berkomentar. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan lengan bajunya. Dan tubuhnya berubah menjadi cahaya abu-abu yang dibebankan ke langit. Setelah itu, ia bergegas ke arah Lindong melarikan diri ke arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Chen Luo dan Wei Zhen menyaksikan sosok pria tua Nefarious Bond dan tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Ekspresi sombong mengisi senyum mereka. Jika Lindong benar-benar berencana untuk terus bersembunyi di pulau pengumpulan bela diri ini, hal-hal yang mungkin akan menjadi sedikit merepotkan. Langkah Lindong untuk pergi ini tidak diragukan lagi bunuh diri di mata mereka. Swoosh Sesosok cahaya bergegas di atas lautan luas dan tak berujung dengan kecepatan yang mengejutkan. Kecepatan ini tidak hanya merobek udara terpisah, tetapi juga meninggalkan bekas luka air yang dalam di permukaan laut. Sosok ringan ini secara alami Lindong, yang datang dari Martial Gathering Island. Pada saat ini, dia sudah memanggil sayap naga hijau di punggungnya. Jelas, dia telah meningkatkan kecepatannya hingga batas. Angin asin bertiup di Lindong, menyebabkan pakaiannya bergetar. Dia mengangkat matanya dan memandangi lautan yang tampaknya tak berujung itu. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dalam benaknya, apakah semuanya sudah siap? Ya, roh batu leluhur menjawab dengan suara lemah. Namun, ada kegembiraan dalam suaranya. Batu leluhur, apakah kamu memiliki nama? Lindong tiba-tiba bertanya, nama. Roh batu leluhur jelas terkejut oleh pertanyaan mendadak Lindong ini. Beberapa saat kemudian, dia menjawab, Pemilik aku sebelumnya memanggil aku, Yan. Yan, Lindong bergumam pelan. Dia segera mengangguk, ketika matanya melirik ke belakang yang jauh. Perasaan heroik tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika kamu berada di setengah langkah ke tahap kematian mendalam? Selama hantu tua ini berani mengejarnya hari ini. Dia pasti akan membuat hantu tua ini membayar harganya. Ada pulau tak berpenghuni di barat laut kita. Ayo pergi ke sana. Kami sudah sangat jauh dari Martial Gathering Island. Yan sekali lagi mengingatkan. Selain itu, lelaki tua Nefarious Bon itu juga melakukan pengejaran. Dia akan menyusulmu satu jam lagi. Petik 2. Dicatat, Lindong mengangguk. Saat sayap naga hijau di punggungnya tiba-tiba mengepak. Segera. Naga mengaum dari dalam tubuhnya, lampu hijau melonjak di atas tubuhnya, saat ia langsung berubah menjadi sinar cahaya hijau yang melesat melintasi langit dan bergegas ke arah barat laut dengan kecepatan yang mengejutkan. Penerbangan ini berlanjut selama 10 menit, sebelum sebuah pulau muncul di depan mata lindung di permukaan laut yang jauh. Namun, pulau ini tidak memiliki figur manusia. Jelas, itu adalah pulau yang tidak berpenghuni. Tatapan lindung memindai pulau kecil ini. Segera, tubuhnya mendarat di puncak gunung di pulau kecil ini. Setelah itu, dia duduk dan menarik napas dalam-dalam. Namun, jejak kegembiraan muncul di matanya. Dia membalik tangannya, dan burning sky Calderon muncul di dalamnya. Cahaya merah terang melonjak, muncul seperti nyala api yang naik. Hantu tua tulang jahat, bahkan tiga kepala sekte besar gerbang Yuan telah gagal mengambil hidupku. Apa hakmu? Sebagai setengah langkah untuk ahli tahap kematian mendalam harus melakukannya. Petik dua, Karena kamu ingin bertarung. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Lindung mengangkat pandangannya. Dia memandang langit yang jauh ketika ekspresi ganas melonjak dalam pupilnya. Penantian ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Segera setelah itu, suara angin bergegas muncul di kejauhan dan Lindung tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sebuah cahaya abu-abu muncul di hadapannya. Akhirnya, cahaya ini merobek udara dan muncul di langit di atas pulau kecil. Cahaya menghilang, mengungkapkan seorang pria tua dengan tongkat tulang putih di tangannya. Itu adalah pria tua Nefarious Bond. Pria tua Nefarious Bond berdiri di udara. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek saat dia melihat lindung di bawah. Setelah itu, matanya menyapu. Dan dia berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu telah memilih situs pemakaman yang bagus. Lindung sekali lagi menghirup udara asin dalam-dalam. Merah tua semakin kuat ketika dia membuka mulutnya dan tertawa. Hantu tua jahat, Bon, aku telah memilih tempat ini untukmu. The Burning Sky Cauldron di tangan Lindung tiba-tiba membengkak setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi sebuah kuali besar yang berukuran ribuan kaki. Kuali melayang di langit.